merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Utara Sumut untuk periode 16 hingga 22 November 2022 telah menyepakati harga sawit umur 10 20 tahun turun 73,72 rupiah per kilo menjadi 2758,64 rupiah per kilo. Berikut harga sawit provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara: sawit umur 3 tahun dua ribu rupiah per kilo, sawit umur 4 tahun dua ribu rupiah per kilo, sawit umur 5 tahun dua ribu rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2540,88 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2568,19 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2632,43 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2685,68 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2758,64 rupiah per kilo, sawit umur 21 tahun 2751,78 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2712,49 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2683,31 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun Rp2.586,78 per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp2.500,35 per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp12.216,23 per kilo dan harga kernel Rp5.433,96 per kilo dengan indeks K91,88 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 21 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.